Kali ini saya mau memperlihatkan mesin motor dengan frame kepeda BMX. Oke langsung guys, pantau video berikut ini. silahkan dicoba atau ditiru eksperimen tadi jangan lupa like, tombol komen, subscribe dan juga tombol lonceng terima kasih